Baiklah perasaan-perasaan dimana manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita mendapatkan kabar spesial banget ya di postingan ENG Indonesia Yang mengunggah sebuah video mini miniseries Leslar Aduh, bikin kangen banget ya dengan mini seriesnya Idola Kesayangan Kita Semoga secepatnya ada program baru di TV nih persahabat ya Tentu bintang yang utamanya adalah Lesti dan Rizky Bilar dan ada sebuah kalimat di postingan ini, aku ketika bangun tidur, tapi bingung. Kok nggak ada orang di rumah? Ini ekspresi dari bunda Lesti nih persahabat ya. <guluh> Masya Allah, ini sih kebahagiaan dan kebanggaan untuk warga Kunoha. Bismillah, doakan yang terbaik. Semoga Lesti dan billar ada program TV di acara mini series Lestlar. Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh ING Indonesia. Biasanya waktu weekend dipakai buat bangun siang, karena jarang-jarang bisa bangun siang. Tapi siapa di sini di antara kita nih? IJ Budi yang pas bangun siang kebingungan kok gak ada orang di rumah. Masya <laughs> banget ya. Memang Bunda Lesti keren banget ya saat acting luar biasa. Idola yang sangat multi talenta. Mudah-mudahan semakin banyak doa dan support yang diberikan dari orang-orang yang baik, yang tulus mencintai idola kita. Kemudian, tersahabat disimbang juga diunggah Indosiar. Indosiar mengunggah foto Abang Fatih dengan Putri Dea. Persahabat ya dan ada sebuah kalimat juga temukan perbedaan dari dua foto ini. Wow sudah jelas banget berbeda nih persahabat ya dari pose saja abang L itu sudah berbeda dengan putri. Kita simak nih persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indostiar. Yuhu yang matanya jeli pasti tahu perbedaan dua foto ini. Yuk sebutin apa aja perbedaannya. Ini cute banget ya. Dan komentar pun banyak dibanjiri oleh Leslar Lovers. Dari Kurniania295 mengatakan, Jelas beda, Min. Kan posnya aja beda, katanya tuh. Ada juga tanggapan dari akun BU123Karsono6 mengatakan, Dapat hadiah nggak, Min? Kalau aku tebak. Aduh, bikin ngakak banget ya. Sudah jelas, di postingan ini memang posnya aja sudah berbeda persahabat ya. Tapi kita... Bahagia sekali ya melihat ekspresi Abang Fatih yang sangat lucu dan menggemaskan. Berikutnya para sahabat, kita lihat juga yang dicidukan vitamin bahagia hari ini yang kita dapatkan Papa Bilar lagi syuting para sahabat, ya dan Salvok dengan rambutnya sudah berwarna hitam Rambutnya sudah kembali hitam persahabat ya Alhamdulillah lebih fresh banget ya terlihatnya Dan ada sebuah kalimat juga di postingan ini mau tag terus tetap standby dong kita tuh persahabat ya Tetap doakan support juga nih untuk Papa Bilar semoga lancar kerjanya hari ini doa terbaik untuk Papa Bilar ya Dan kita lihat juga di kalimat komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari Ani tujumpat lesar mengatakan, Rambutnya udah balik hitam, tapi aku lebih seneng warna hitam sih, lebih fresh tuh. Banyak sekali yang seneng ya, dengan rambut Papa Bilar berwarna hitam. Ada juga bersahabat ya, komentar berikutnya dari akun Instagram. Yodi underscore Loik mengatakan, Orange mas sopidei atu cute saran abang Fatih gananya katanya tuh. Terlihat persahabatnya ya, Papa Bilar memakai baju orange, Warga kuno ini menebak persabannya Papa Bilar hari ini syuting Sophie. Wah, apapun itu, kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya lancar dan sukses. Kemudian, persahabat disimak juga diunggah tabloid Nova Official. Tabloid Nova Official ini mengunggah sebuah postingan deretan pasangan artis yang tentunya tampil romantis di atas panggung di Persabede ya. Kita lihat yang pertama ada Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Kedua ada Papa Bilar dan Bunda Lesti Ini potret romantis pasangan artis Indonesia Yang manggung bareng Wow ini cute banget ya Yuk bersahabat ya Kita tentunya komentar di postingan ini Dengan menyebutkan nama Lesti dan Rizky Bilar Yuk sama-sama bersahabat ya Kita kompak untuk selalu mendukung yang terbaik Buat Lesti dan Bilar Kita simak juga sebelumnya ada kalimat caption Yang dituliskan di postingan ini Paling suka sama couple yang mana nih? Beberapa pasangan artis Indonesia memiliki profesi yang sama di dunia hiburan. Misalnya saja, sama-sama artis FTV, bintang film, atau penyanyi. Di antara mereka ada tiga pasangan muda yang selalu romantis. Salah satunya ketika manggung bareng, masih ingat dengan momen mereka ini enggak. Pastinya inget dong tampil ketika di acara LIDA di Indosiar ya, Masya Allah luar biasa, idola kesayangan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya, kita masih menunggu cedukan terbaru dan kabar baik selanjutnya jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar, tentunya ini dulu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih